Steve Jobs adalah salah satu pengusaha paling terkenal di zaman kita. Dan legendanya terus hidup melalui Apple, dia dikenal karena komitmennya terhadap keunggulan, semangat, dan standar tinggi untuk dirinya sendiri, dan semua orang di sekitarnya di bawah ini adalah beberapa kutipannya yang terkenal. Inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut. Sangat mudah untuk ikut-ikutan dan mengikuti apa yang dilakukan orang lain, tetapi para pemimpin sejati adalah mereka yang datang dengan ide-ide *Out of the Box*, yang menetapkan standar baru untuk bisnis seperti biasa, waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain agar Anda dapat memenuhi tujuan Anda. Dunia membutuhkan Anda untuk menjadi diri Anda sendiri, mencoba meniru orang lain, atau bertindak seperti seseorang yang bukan Anda hanya akan membatasi kontribusi Anda. Jangan biarkan kebisingan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda sendiri. Sangat mudah untuk menjadi kewalahan oleh pikiran dan pendapat orang lain, tetapi jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan pendapat orang lain, Anda akan kehilangan percikan kreativitas yang membuat Anda sukses pada awalnya. Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik dengan melihat ke depan. Anda hanya dapat menghubungkan mereka dengan melihat ke belakang. Jadi, Anda harus percaya bahwa titik-titik itu entah bagaimana akan terhubung di masa depan Anda. orang-orang berpikir fokus berarti mengatakan ya untuk hal yang harus Anda fokuskan. Itu berarti mengatakan tidak pada ratusan ide bagus lainnya yang ada. Anda harus memilih dengan hati-hati.